lagi di channel motor custom kali ini ada motor yang baru jadi ya Scorpio 2006 nah untuk tahu lebih jelasnya mengenai motor ini ya kita langsung panggil buildernya om Bejot, coba om Bejot teman om Bejot Halo, bro. nah ini buildernya teman teman Halo, uh, nanti kalau mau tanya-tanya saya wakilin bro, bro. Silakan, bro. Tanya apa -tanya, bro. saya wakilin Coba om bejot sambil duduk biar lebih jelas. Oke, gak apa, apa Oke, Bro. Jangan coba bro. Kang rokoknya Kang ditinggal oh, iya. coba nggak enak Puasa-puasa ya. uh, uh, iya. meleng rokok lu ini ya. Coba Kang jelasin ini basicnya motor apa, Kang? Ini basicnya motor Scorpio. Scorpio tahun? Tahun 2006. Oh iya. Kita rombak semua motor ini. Ya, apa aja yang dirombak, Om? Semua full di rombok sasis kita buat dari awal dari nol Buat semua Ya thank you. Ini kayak sasis ini kita buat semua ini Rangka semua full dibuat sendiri om um, ya? Ya, rangka semua full buat semua dari arm, rangka, step Coba sih Kang dijelasin bagian perbagiannya Kang dari depan Mulai dari sok coba Kang Oke okay, saya jelasin dari sok Saya pakai sok Yamaha Bison karena mah abisnya lebih besar, soknya terus mainnya lebih enak ya. Oh iya, yang iya. pada lebih, lebih keker, Kang ya. ya. Lebih keker, terus sama kupu-kupu atas bawah saya buat. Nih, ini kupu-kupu saya buat semua. Custom, Kang ya, handmade Custom, ya. ya. Kenapa terus. dibuat handmade, Kang? Karena biar kelihatannya gede. Oh, lebih hmm. lebar karena bannya besar, Kang ya. ya hmm. Besar. Terus lampunya, Kang. Ini saya pakai lampu punya Honda Tiger. Oh, punya Honda Tiger. Kenapa pakai ya. punya Honda Tiger, Kang? Karena dia lebih pesek aja ngelihatnya. Lebih gede ya. Gede. Lebih gede. Oke, lanjut. Lainnya, Kang? Lainnya terus saya pakai tangki pakai tangki modelnya Katrium. Oh iya, handmade, Kang ya. Buat ya, sendiri ya. Buat sendiri. Handmade. Oke, okay. okay. model Triumph Terus ke belakang. Kalau belakang tepong juga buat itu model mudah Oh ya, ini ya, traim lah. Namanya tepong Kang ya? Namanya tepong. Hmm. Kalau kata orang mah tutup job sih. Tutup job. Ya, Kalau ya. kita yang aja tepong. Enak. Hmm. Jobnya? Ini beli apa buat Kang? Job kita damparan kita buat. Buat sendiri ya? Sendiri damparannya. Hmm. Kalau ya kita nyarungin ya, sarung tuang job. Oke, lanjut lainnya Kang, yang dibuat di sini apa aja Kang? Yang dibuat kayak kita kayak dikit ya, kayak kontak kita buat. Oh iya. Dudukan kontak. Iya, ini dudukan. Parafnya di bawah ya. Hmm. Terus kita kasih permanis, kayak namanya hair scoop. Apa ini namanya Kang? Hair pemanisnya. Ya ini buat sendiri juga buat custom. Sendiri, custom. Hmm. Terus kayak handle gigi kita buat dari behal, behal yang ukuran sepuluh in bener agak kuat sedikit iya. karetnya itu? karet punya tryem asli punya tryem Kang ya? asli punya tryem wuh oh, gitu. gila mantap macan oke coba yang lain sih Kang? yang lain kebanyakan Astem itu nggak pakai standar 2 yeah. kita dipakai standar 2 yeah. agar bisa kalau dicuci atau teh enak gitu. oh masuk jadi ini pakai standar 2 Kang ya pake standar dua. coba sih Kang dimainin standar 2 nya ini standar 2 nya oke oh, jadi kalau nyuci nggak repot-repot ya nyuci kita rantai kita nggak repot hmm. oh ya kalau sok belakang pakai sok apa nih Kang sok belakang kita aslinya pakai tiger cuma kita kondomin lagi hmm. biar apa biar kelihatannya gede oke mantep jadi kesannya semok motornya Kang ya kesannya semok hmm. Kalau bikin motor kayak gini, estimasi berapa hari, Kang? Ya minimal kalau kurang waktunya paling dua bulan? Dua bulan, Kang? Dua bulan, oh, cepet bulan. ya? ya. Molor olahraga kira-kira itu. Ya, paling molor sehari dua hari lah. Oh. Kalau sebulan mati lampu terus, kira-kira jadi nggak dua bulan? Sebulan bulan, kita mati lampu, ya tidur. <laughs> jadi nggak bisa ya, 2 bulan nah. ya. Nah terus kayak ini kita tambahin dikit nih Oh ini apa ini? Ini kita sambungin butuh rantai Kita tambahin buat pin lagi nah, uh, Jadi kita biar apa Kang? Biar kelihatan nggak kopong Biar kelihatan padet jadi kelihatan motor ini mestinya lebih panjang nah, pesannya, lebih Kang ya Panjang terus kayak setep kita buat lagi Biarnya model-model kayak Ya kok ini kenal potnya dua sih Kang? Ya kenal potnya dua biar Apa namanya tuh dia dibuat Twin pot, twin port. Oh. dibuat twin pot, Ben agak gahara aja ngelihatnya. Jadi, nge jadi tetap fungsi semua kang ya? Ya ini fungsi semua hidup. Hmm. Apa kita perlu coba kasih hidupin? Oh ya coba sih kang, dicek kang. Oh, ya. oh, kontak ini nih. kita kontak di sini sama, sama starter. Oh kontak mobil kan ya? Karena sabar ya. Aduh belajar Kang. ini nah, udah matin Kang berisik. Nah kayak gitu Bro, suaranya agak garang sedikit. Oh jadi tetap fungsi semua knalpotnya Kang ini. ya. ini, sangar juga, ini bagus ya bautnya ganti L semua ya. Nah, baut R ini L semua. Jadi kita mau servis di dealer juga, masih orang dealer masih menerima servis hmm, Kenapa Kang? Karena dia masih ngikutin aluran kayak masih aslinya dealer oh, kita buatnya. apa aja coba sebutin Kang? Ya, kayak gini kita karbu pakai aslinya, terus ke filter kita pakai aslinya, ini masih fungsi Semua, Semua... pakai fungsi lah, kalau kita servis di dealer, masih bisa di servis di dealer Oke, coba uh, Oh ya Kang, lanjut ke kaki-kaki Kang ya, ya. Kaki-kakinya ini Gede banget, pakai ukuran berapa kang? Bahan ya, mapeloknya? Oh, kita pakai pelek ukuran 16 3/2. Nah, ah. Terus untuk ban kita pakai 16 500. Hmm, kalau yang belakang kang? Yang belakang sama ukurannya dengan oh. depan. Depan belakang sama ukurannya kang ya? Mas, nah, nah, ah. Belakang. Ya kalau ke bagian sini kang di belakang. Yang mana? Eh, bagian atas ini di setir ini kang? Kalau ini apa aja yang dirubah? Kalau kita bagian atas ini kayak master nah. rem. Ya kita pakai aslinya saklar saklarnya kan? karena kita pakai aslinya semua Aha. terus hand grip ya kalau hand gripnya ini apa nih kang? kalau hand gripnya kita pakai model diamond oh ya yeah. pakai spionnya apa ini kang? spion kita pakai embar N ya di samping uh, kang ya kenapa oh, pakai yang di samping itu kang? Biarin kelihatannya lebih gagah ya kang terlihat lebih bener oh is oke okay. Speedometer Dometer kita beli yang variatif juga banyak, banyak nih di online, Kang. Ya, online banyak, nah. di tapi fungsi itu, Kang, fungsi itu semua, fungsi jangan semua, Kang. Oh, jangan nanti kelamaan, Kang. Oh ya, lanjut ke oh. ini ke belakang, Kang. Kalau oh, untuk ke belakang kita pakai dudukan B kayak biasa biasanya di, sini. di samping kang ya, samping dan perkatannya manis aja ngeliatnya. Oh. Kenapa nggak di sepak kang? Kalau di sepak bor, kalau ngeliatnya kayaknya terlalu janggal ngeliatnya. Terlalu, terlalu janggal ya? kelebaran kalau kita di samping ini keliatnya manis. Oh iya kang, kalau ini sennya pakai sen apa kang? sennya kita pakai sen ACB. Terus yang mau. Sen ACB. Ya mau jumbo. Oh, yang besar kang ya? Yang besar jumbo. Hmm ayo oh, kok bagus banget kayaknya ya, kang ya kita punya hd, gua oh, punya hd, pantas hmm, lampu ya, kalau lampu belakangnya di mana kang, kok kita nggak ada lampu kang? Lampu belakang kita buat di samping. Oh di sini? Ya. ya. Oke okay. bagus, ya. ini stainless hmm, kang ya. Stainless kita buat. Apa modelnya nih kang? Modelnya kayak tua, tua tua tua, hmm, tua masjid. Tua masjid. Ya, ini buat atau beli kang? Kita beli online. Oh banyak di online ya? Saya masih penasaran loh kang sama rangkanya ini hmm. kang. Rangkanya ini emang full buat di sini semua, Kang. Ya, iya, kita rangka full buat semua dari sini dari komstir sampai atas batangan atas bawah kita buat semua sampai dudukan full. mesin full kita buat semua oh, ya, terus, terus nomor, nomor rangkanya Kang? kita nomor rangka kita pindahin ke bawah jok sini jadi nomor rangka <laughs> di rangka yang aslinya? kita di... copot kita potong kita pindahin ke bawah jok ke bawah jok oh, ya. oke okay. oh, jadi tetap ini. ada nomor rangkanya Kang ya nah, Tetap ada nomor rangkanya oke okay, mantap terus kalau misalnya nih Kang temen-temen ada yang nanya pesen rangkanya aja bisa nggak Kang? Bisa, kita bisa buatin rangka bisa pesan. Rangka aja, terus kalau tangkinya aja, bisa, Kang ya. Tangki kita bisa. Mm -hmm. Terus kalau mau pesan, gimana, Kang? Kalau pesan, hubungin ke sini aja. Nomor yang di bawah ini ya. Nomor yang di bawah ini. Mana, Kang? Ini, di sini. Oh, iya, iya. Oh, iya. Terus, sampai ke handle-handle gigi ini, semuanya custom, Kang ya. Iya, tapi, handle gigi ini custom, terus sampai ke dudukan kaki, dudukan kakinya, step kita pasang semua. Hmm. dari nol pasang semua, dari nol. Dari nol. Yang keras Kang ngomongnya Kang biar kedengeran. Oke, kalau tromol depan belakang juga kita tromol masih pakai punya motor KLX. double disc ya Kang double ya? Double disc. Oh ini kan tampilan dari sebelah kiri Kang ya? Iya, tampilan sebelah. Kiri. Nah, coba sih dari sebelah kanan sih Kang biar kelihatan okay. kiri dan kanannya. Oke coba Kang kita lanjut ke sini Kang Ini pengereman belakang ini juga custom Kang ya Iya kita pengereman ini semua custom buat Custom semua di belakang Kita custom semua oh, ya, Ini rem. lampu belakangnya ya Ini lampu belakangnya yang tadi Oh ya rapi ya, hmm. oh, ya Nanti kalau ada teman-teman yang nanya gimana Kang oh. Coba kita ke mesin sini Kang ini mesinnya kok kelihatan padat banget dari samping ada yang dirubah nggak ini Kang? ya kalau mesin nggak ada yang dirubah kita ah. mau masih bawaan aslinya mesin. mesin masih bawaan aslinya? masih bawaan aslinya, masih standar garf tapi kelihatan padat Kang ya? ya, kita sengaja tangolin biar kelihatan padat bautnya juga stainless terus apa lagi Kang yang perlu dijelasin? Nah, okay. kita juga di sini kebanyakan orang asem nggak dikasih damparan bawah kayak gini. Oh, itu fungsinya buat apa itu kang? Ini fungsinya biarin air, kotoran tidak masuk ke dalam, tidak merusak pengapian Oke, okay. ya nggak masuk ke karbu juga ya kang ya? Yeah. Hmm. Ini teman-teman tampilannya dari sebelah kanan. Kira-kira kalau dibawa reading enak gak ini kang? Ya Kalau di riding bisa nyaman enak Apalagi itu dibawa touring lebih joss Ini mantap Coba kita buat video readingnya sih kang Oke siap Dibuat video readingnya kang ya Oke